Kini petinggi polri terancam dirombak total dan diganti. Nah, dari sini foto ini ada Imam Besar, Habib Rizik Sihab dan para tokoh ulama lainnya ya. Dan di situ di tengah ada foto ya enam suhada. Nah, kemudian di sini ada empat foto polisi ya perwira tinggi. Nah, di situ ada Pak Tito, ya ada Pak eh, Fadil Indron dan dua orang lainnya. Nah ini ada empat, nah ini ya, jadi kalau membaca sekilas ini anu, ya. eh judulnya Narasica, empat eksekutor, maka ada empat perdua tinggi polisi di sini. Nah, lihat sendiri ya. Nah, coba kita lihat apa, seperti apa isi video ini kawan. Nah ini saya dapat dari media online menembus batas ya, diunggah satu hari yang lalu. Coba kita buka. Kapolri dan Kapolda bersekongkol. Kini petinggi Polri terancam diganti total. Dari jenazah yang kita apa kita mandikan ya, itu ada luka tembak Luka tembaknya ini semuanya terarah kepada jantung korban Dan lebih dari satu tembakan Adanya novum baru di KM50 tentang terlibatnya para petinggi Polri, dalam waktu singkat kasus ini akan terbongkar dengan transparan dan jelas di mata publik siapa yang menjadi pemeran utama di pembantaian anggota FPI. Pada peristiwa Tol Cikampek Jakarta itu di KM50 sekitarnya itu sebetulnya menurut Ibu Nurdiati yang diincar yang akan dibunuh adalah Habib Rizik Sihab. Ya, dengan interceptnya sudah dengan pengintaiannya kemudian melampaui tugas seperti kita tahu diakui oleh oleh Komnas HAM ada sprint surat perintah dari Kapolda dari Polda Metro Jaya terhadap beberapa polisi untuk mensurveilance untuk apa namanya mengintai. rombongan Hadi polisi siap, namun ternyata kemudian berubah melampaui tugasnya dengan meng-intercept Terseretnya nama Kapolri dan Kapolda bikin institusi Polri tercemar dan suram di mata rakyat Indonesia. Sebuahnya masalah ini runyam ketika bermunculan berita yang... Tembakan. Tidak ada yang satu tembakan. Satu orang, peralui... satu orang minimal dua kena tembakan. Ya, Jadi ada yang kena dua, ada yang kena tiga, dan ada yang kena empat tembakan. Dan semua tembakan itu rata-rata semuanya bukan rata-rata. Sekit, setelah kita lihat secara fisik ditembaknya semua di dada kiri artinya jang... kita cek apa kata netizen dari akun Jawara alhamdulillah para eksekutor KM 50 sudah diketahui semoga para pejuang kebenaran dan keadilan mendapat perlindungan dan jaminan dari Allah agar para pelaku di aktor intelektual dapat diketahui atau ditemukan. Terima kasih para pencari bukti telah berhasil. Dari Ed Uus Kusmana, alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa HRS demi membela kebenaran. Dari akun Ed Soni Kasanta, ayo orang-orang yang berkompeten. Buka kembali kasus KM50, tegakkan keadilan di negeri ini, agar para pejolim di negeri ini mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Banyak ya. Nah, oke kita lihat dulu thumbnailnya di sini kawan. 4 eksekutor bersekongkol. Ini narasinya hoax. Ya, tidak ada penjelasan terkait empat eksekutor bersekongkol dalam video tersebut. Kemudian, di narasi bagian kedua, ini petinggi Polri terancam dirombak total dan diganti. Ini juga hoax, tidak sesuai fakta. Jadi, ini narasinya, ini, ya, narasi video ini, hoax, tidak ada, tidak sesuai fakta, karena tidak ada penjelasan terkait narasi atau judul dengan isi video. Nah isi videonya dalam uh, itu dalam channel itu adalah potongan-potongan video lama yang digabung-gabung, ya, yang digabung-gabung terkait peristiwa KM 50. Nah di sini saya sedikit berbicara kawan agar berhentilah menyebar fitnah dan hoax di media sosial. Ya, dan kita senantiasa mendoakan semoga enam suhada yang mendahului kita mendapat tempat terbaik di sisi Allah yang Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal kebaikannya. Di sini saya secara pribadi dan mengajak sahabat Quray Indonesia mendoakan agar Imam Besar Habib Rizqi siap senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal beserta keluarganya. Lanjut daripada itu kita doakan seluruh tokoh-tokoh agama baik yang Islam maupun yang non-Islam agar mereka semua diberikan umur yang panjang dan dapat mendamaikan umat di setiap agama masing-masing. Dan kita juga doakan kepada seluruh petinggi-petinggi Polri agar tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dan menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku secara amanah. Dan memang beberapa waktu lalu pada saat Pak Kapolri berada di DPR RI waktu itu pernah menyampaikan bahwa jika ditemukan bukti baru atau novum baru maka Kasus KM50 bisa dibuka kembali. Nah kita juga doakan. Jika memang ada nofoon baru atau bukti baru yang ditemukan. Yang terkait KM50. Maka bisa jadi. Ini akan dibuka kembali kasus KM50. Semoga ditemukan. Ya karena sampai saat ini. Yang kita lihat di TV. Yang kita lihat di berita bahwa kasus KM50 sudah selesai ya, sudah selesai kasus ini namun memang mengherankan pelakunya kok bisa lolos di pengadilan padahal ada ada yang meninggal tapi lolos nah inilah yang tidak diterima oleh keluarga besar ya para suhada yang mendahului kita jadi di situ ya, yang kita lihat terjadi pembunuhan. Dengan berbagai alibi, dengan berbagai cerita, pada akhirnya pelakunya pun lolos. Nah inilah akhirnya banyak ya, banyak yang tidak terima fakta itu. Ya. Tapi kita lihat saja ke depan seperti apa, apakah novum ini atau bukti baru ini ditemukan, karena kalau ditemukan, berarti KM50 bisa dibuka kembali. Yang terakhir kepada sahabat-sahabatku, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabatku semuanya, jika kita membenci seseorang, karena tingkah lakunya, karena ucapannya, oke, okay, mungkin bisa kita berikan kritik. Tapi jangan karena membenci seseorang, kita menyebar fitnah atau faus kepada orang yang kita benci. Tidak bagus. Ya. Kalau kita benci karena mungkin tidak senang dengan ucapan dan tikah laku seseorang. Kalau mampu memberikan kritikan masukkan, lakukan. Kalau tidak mampu, doakan. Tapi tidak perlu disebar fitnah atau hoax kawan. Karena fitnah atau hoax itu merusak persatuan Indonesia. Demikian, kawan. Bagaimana dengan sahabatku? Baikkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI harga mati.